telah ditemukan orang-orang terdampar tenggelam ini sedang ada evakuasi baru ditemukan pagi ini di pulau sebesi entah apa yang terjadi tahan, tahan, tahan, tahan. tali tali, tali. Bangdo. Ya Allah. Alhamdulillah satu selamat. Hah? Tak dikit ya, sedikit berarti Iya masih banyak. Dari mana ini ya? Dari kebakau ini, bang. Kebakau ini. Kenapa ini perahunya? Kenapa tenggelam? Perahunya tenggelam. Ini perahu nel nelayan dari bakau ini. Dari Keramat. Dari Keramat. Perahu dari uh, dari Keramat ya? Iya Ke bakau ini. Perahunya tenggelam di mana, mas? Di seminyak di itu tungku tiga. Nah, perahunya tenggelam di tungku tiga. Peraunya tenggelam di Tunggu Tiga. Nah, nah, ini baru ditemukan. Si, ya. orang, berapa, orang. berapa orang semuanya? Ada lima orang. Lima orang, selamat semua. Iya, iya. Nah, ini kita sekarang mau ngambil temannya yang satu lagi. Yang sedang terapung di perairan sebesi. Nah, ini satu. Maju, maju, maju, maju teru. Terus, Luk. Maju. Ika udah maning? Iya. hari Udah berapa hari mas? Semalam. Semalam kejadiannya? Malain bagan apa apa? Bagan nabrak akar, apa gimana? Bocor. Mas, mas, mas. Merana. udah buang aja buang aja buang, tutup buang aja. Buang aja, buang aja tutup pipernya ah kapal ya ini itu lagi ya? itu dua lagi ya oh, tiga, aja, tiga lagi tiga, tiga lagi, tiga, tiga, tiga lagi. Tiga, tiga, bang. ayo dengan alat Bambu dia menyelamatkan temannya, diri, menyelamatkan diri. Hei, ini. Bunda Pak, buang aja Pak, lepas aja. Lepas, lepas saja, aja, Pak, itunya. Lepas. Nanti satu-satu. Satu-satu. kapal. Alhamdulillah, semuanya selamat ini benar. Lima orang dalam Kepala. satu perahu ini. Alhamdulillah, sudah terselamatkan. Inilah. Udah pak, udah saya kontak ini polair. Nah, alhamdulillah, inilah dengan alat seadanya mereka terdampar. Dulu, di lupa, di lupa. Uh, kejadian uh, apa? Semalam, jam 8 semalam ya. Angin apa? Gelombang. Angin. Angin kencang. Jadi kapal terbalik. Tenggelam. Bocor. Oh ini, dengan siapa namanya? Andika, Bapak Apri Apri Bapak Misan Jaya Tanjaya. Saya bergaulan saya lagi selagi, saya lagi, Bapak Kale. Kale. Dari, eh, nelayan semua, Dari nelayan keramat semua, Bakau ini Dari nelayan Bakau ini Ya, inilah nelayan yang terselamatkan oleh kapal KM Sunjaya Jaya dia terapung-apung di perairan laut selat Tunda, eh, perairan laut Sebesi, uh, Sebuku. Kejadiannya jam 8 malam ya Pak, ya, kapal terkena gelombang angin mungkin kencang dan kapal tenggelam. Dari bakau, dia terapung-apung nelayan ini sampai di perairan pulau Sebesi. Untuk tim evakuasi segera datang ke eh, dermaga cantik, karena korban akan dibawakan ke dermaga cantik.